sama-sama diundur keduanya. Sama-sama diundur nah, karena PPKM. Yo. Okay. Today kita the host. Kita jadi host today. Oke. Okay. Untuk Yay! Groom to be. Lu kapan dah ya, ya? Belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers Serta lar Lovers Dimanapun kalian berada di DefaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bilat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 Kak Nova mengunggah sebuah postingan foto ya yang mana tentunya terlihat sangat cantik. ya, banyak sekali, yang mana tentunya Kanova adalah kembaran Dede Lesti Kejora. Nih, persahabatnya memang luar biasa, definisi jodoh tentunya nggak akan kemana. Luar biasa, mudah-mudahan tentunya hubungan. Keluarga Leslard, Lesti, dan Rizky Bilar selalu bahagia, amin. Ya Robbal alamin. Dalam postingan tersebut, ada sebuah kalimat pertanyaan lewat caption yang dituliskan oleh Kanova Persahabat Ya, kita lihat di situ, dikatakan ini foto sekitar satu bulanan yang lalu. Ayo tebak nih, aku fotonya di mana? Siapa yang bisa jawab satu orang tercepat? Aku kasih sendal buah santai yang kemarin aku bawa dari Jepang. Happy weekend semua! Tuh, persahabat ya. Ini adalah foto satu bulanan yang lalu Suruh ditebak nih persahabat ya Foto di mana nih Kak Nova yang bisa jawab langsung dikasih sendal santai ini. Tentu Kak Nova bawa dari Jepang nih persahabat ya Tentu dalam postingan tersebut Ada salah satu yang menjawab benar persahabat ya Dari akun Instagram ini Perdana Putri, persahabat ya, di situ berkomentar di kantor Kobas, katanya persahabat ya Tentu dengan jawaban yang benar, Kanova membalas persahabat ya At Winnie Perdana Putri, selamat ya kamu pemenangnya, DM ya mbak alamatnya Tuh persahabat ya, dengan gercep, Kanova tentunya membalas komentar dari akun salah satu fans, persahabat ya, yang benar menjawab Pertanyaan dari Kanova, luar biasa, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan untuk Kanova, amin, ya robbal alamin Berikutnya, persahabat, ya, kita lihat juga sebuah unggang spesial dari Lesti Daily. Wow, luar biasa, persahabat, ya, bos babe kita, semakin cantik, semakin hari terlihat aura calon pengantin Yang sangat bersinar dari rute wajahnya dari Lesti, mudah-mudahan ...tentunya Dede Lesti selalu berikan kesehatan dan kelancaran untuk usahanya... ...wow, luar biasa persahabat ya... ...dan berikutnya juga kita mendapatkan vitamin bahagia persahabat ya... ...kita lihat yang mana tentunya sudah di up saja di channel youtube nya Abang Bilar nih... ...tentunya video cute DNA bareng di atas kasur persahabat ya... ...wow, cara minumnya aja mereka berbeda nih dari yang lain... Membuat kita semakin kagum kepada mereka berdua Mudah-mudahan selalu begini persahabat ya Selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua Farah fans Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah ungan spesial Yang mana tentunya di momen ketika Lesti Rizky Pilar nyanyi bareng Persahabatnya lagunya bikin candu Kata Leslar update nih persahabat ya tentunya ada ekspresi dari dedikasi kejora kita lihat persahabat ya yang menutup mulutnya Rizky Bilar wow dengan manjanya persahabat ya kita dibikin baper abis nih oleh mereka Tentunya yang belum nonton silahkan nonton di channel youtube nya Abang Bilar Pastinya kalian akan senyum-senyum bahagia melihat vlog ini para sahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan Lesti Rizky Bilar selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran untuk rangkaian pernikahan mereka Dan berikutnya ini adalah salah satu momen yang luar biasa kita dapatkan di vlognya Rizky Bilar para sahabat ya Kita lihat aja Masya Allah, tentunya Rizky Bilar dengan manja langsung nyender di bahunya dedek Lesti, persahabat ya, Aduh, bikin kita melayang-layang, persahabat ya Bomen tidak bisa tentunya menyampaikan apa-apa lagi melihat postingan ini Tentunya kita semua pasti bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar Yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dalam postingan sebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Sophia5570 mengatakan, Uh, parah banget Jomblo jadi kangen tuh, persahabat ya." Ada juga komentar diberikan dari akun Novia959 mengatakan, Udah dua kali nonton nih mau nonton lagi, <laughs> saking candunya persahabat ya." Tentunya kita tidak bisa berfaling. Untuk selalu ingin melihat kekiutan dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan malam ini tentunya ada kejutan Pastinya bakal ada vitamin bahagia di malam minggu persahabat Yang tetap pentingkan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagian mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh